Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Saya ingin menjelaskan sedikit di sini Pandangan hidup manusia dan budaya Jadi di sini saya akan jelaskan Apa itu manusia Jadi manusia adalah Makhluk ciptaan Tuhan Yang paling tinggi berajatnya Dikarenakan manusia memiliki Akal pikiran Jadi rasa kekayaan manusia inilah yang membuat Manusia disebut sebagai Khalifah di dunia Jadi hidup manusia lebih dari Tundutan hidup makhluk lainnya, jadi yang membuat manusia harus berfikir lebih maju untuk memenuhi kebutuhan atau hajat itu di bidang dunia, jadi, baik yang bersifat jasmani atau rohani jadi pandangan hidup juga tidak langsung muncul di depan masyarakat melainkan melalui berbagai proses dalam kehidupan Contohnya seperti ini, dalam perkembangan melainkan melalui sekeliling proses kehidupan seorang manusia itulah proses dalam menemukan jati diri atau pandangan hidupnya mulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa jadi manusia tentang hakikat, apa itu hakikat hakikatnya itulah hidup dan sebagai, berasal dari pendidikan mereka awal sebuah sehari-hari masa, depan yang baik dengan wawasan dan ilmu pengetahuan. jadi berfikir melakukan sesuatu yang hal yang bermakna dan berharga untuk kelangsungan hidup di dunia Jadi Selebihnya akan dijelaskan Oleh kawan saya satu lagi, Hafidh Puddin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hafidh Puddin Saya dari kelompok 2 Saya ingin menjelaskan tentang pandangan hidup Pandangan hidup adalah nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat yang dipilih secara selektif oleh para individu dan golongan di dalam masyarakat pandangan itu mencerminkan citra dari seorang karena pandangan hidup ini mencerminkan cita-cita atau inspirasinya dan juga pandangan hidup bersifat elektis maksudnya bergantung pada situasi dan kondisi serta tidak selamanya bersifat positif bahkan tidak dapat terjadi dan tidak ada kesadaran atau atau kesadaran yang dikatakan dan juga pandangan hidup juga bersumber dari agama agama kebenaran agama-agama yang benar agama yang mutlak contoh pandangan muslim yang bersumber dari Al-Quran dan rasul contohnya sikap Rasulullah perkataan dan buatannya Rasulullah SAW Pandangan hidup juga berbentuk ideologi, ideologi yang suatu kebudayaan dan norma-norma yang terdapat pada negara tersebut. Bahkan pandangan hidup juga terjadi tidak dengan kesadaran, tidak dengan kesadaran ataupun kesadaran-kesadaran yang dianut ataupun kesadaran yang tidak dinyatakan sebagai sebagai pandangan hidup. Cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini Saya akan membaca pembahasan tentang cita-cita Cita-cita adalah pengenai dalam hati seseorang Cita-cita itu mungkin tercapai atau mungkin tidak Cita-cita yang bertaruh harapan masih merupakan unsur pandangan hidup Karena masih memberikan kemungkinan ada keberhasilan ini mendorong manusia untuk tetap berusaha mengatasi kegagalan yang dialami. Manusia mempunyai suatu keinginan yang dinamakan cita-cita untuk dijadikan pencapaian maksimal seseorang di dalam hidupnya. Senang biasa dan berusaha yang disertai dengan berdoa dalam mencapai cita-cita, sebab dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Uh, tidak mungkin, jangan lupa untuk selalu berbuat. Kebaikan terhadap sesama manusia dan menjauhkan bahkan menghilangkan perbuatan tidak baik terhadap orang lain Baiklah, saya Riza Usni Mashita akan melanjutkan penjelasan dari kawan saya yaitu tentang budaya Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit termasuk kedalanya seperti sistem agama politik, adat istiadat bahasa, perkakas pakaian hingga sampai kepada bangunan dan karya seni juga wujud ideal kebudayaan adalah yang berbentuk kumpulan kumpulan ide, gagasan nilai-nilai norma peraturan dan sifatnya yang abstrak, yaitu tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam pemikiran warga masyarakat. Gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan. Maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya penulis warga masyarakat. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasi. Wujudnya kebudayaan adalah karena kebiasaan masyarakat atau aktivitas masyarakat pada masa lampau yang berpengaruh hingga sekarang. Kepada Jadi jelas bahwasanya budaya itu bukanlah sifat yang tidak disengaja, tetapi akan tetapi budaya itu adalah sifat yang disengaja yang diwariskan dari generasi ke generasi turun-temurun dari masa nenek moyang kita hingga kepada masa kita sekarang ini.